Pada malam itu, Boboiboy kuasa tujuh dan Upin Ipin ditantang untuk bermain sebuah permainan. Akan tetapi, mereka belum mengetahui permainan apakah yang ingin mereka mainkan. Hei, teman-teman, sebenarnya kita ini ingin bermain apa? Entahlah Aku juga tidak tahu Tadi kan Manusia berpakaian merah itu Hanya menyuruh kita Untuk mengikutinya Iya Tadi Manusia berpakaian merah itu Hanya mengajak kita ke sini Dan dia menantang kita Untuk memainkan sebuah permainan Sebaiknya kamu tanya saja sama mereka. Boy Petir. Oh, begitu ya? Emangnya mereka ada di mana? Itu. Mereka ada di sana. Boy Petir. Sebaiknya kamu ke sana saja. Lalu kamu bertanya kepada mereka. Kita akan bermain apa? Oke, baiklah, aku akan ke sana dan bertanya kepada mereka. Boboiboy petir berjalan menuju ke arah penjaga yang berpakaian merah itu, dan ia pun langsung bertanya kepada mereka, "Permisi." Aku mau bertanya Sebenarnya Aku dan teman-temanku Disuruh untuk bermain apa? Kalian akan bermain Nama permainannya adalah Squid Game Apa? Squid Game? Permainan apa itu? Dan bagaimana cara bermainnya? Cara bermainnya cukup mudah. Kalian satu persatu berjalan menuju ke arah robot wanita yang ada di ujung sana. Jika kalian berhasil melewati garis merah, kalian akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Apa? Uang yang sangat banyak? Iya Coba kamu lihat Uang yang ada di sana Jika kalian menang Kalian akan mendapatkan semuanya Boboiboy Petir melihat Di sana ada uang Yang sangat banyak Boboiboy Petir pun bersemangat Lalu ia ingin mencoba permainan itu terlebih dahulu. Boboiboy Petir tidak berhasil menyelesaikan permainan, dan ia terkena tembakan. Giliran selanjutnya adalah Ipin. Ipin mengambil posisi, lalu ia bersiap untuk memulai permainan. Melihat Ipin dan Boboiboy petir tertembak, Upin dan Boboiboy daun, langsung menghampirinya. Tiba-tiba, mereka berdua pun, juga ikut tertembak. Boboiboy yang lainnya, merasa sangat takut. Kemudian, Boboiboy Halilintar mengajak Boboiboy yang lainnya untuk tidak mengikuti permainan itu. Mereka pun ingin mencoba untuk kabur dan pergi dari tempat itu. Seketika, para penjaga merasa marah. Dan langsung mengejar mereka. Buat teman-teman. Pasti kalian penasaran kan? Bagaimana cerita selanjutnya? Bagi kalian yang belum subscribe. Klik tombol subscribe-nya ya. Dan ditunggu episode selanjutnya.